serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar channel ini terus berkembang Untuk selalu memberikan kabar terbaru, kabar bahagia dari Leslar tentunya Bagi kalian yang sudah mensufo channel ini Bang Mimin selalu mendoakan mudah-mudahan kalian selalu sehat, bahagia Dan apapun yang dilakukan mudah-mudahan lancar dan selalu diberikan kemudahan Amin Baiklah persahabat untuk mengawali perjumpaan kita di siang hari ini Diingatkan kembali untuk warga Konoha Jangan lupa dukung Bunda El di HIP Award 2022 Sebagai nominasi artis paling hip Karena untuk batas voting hari ini persahabat ya Ditutup pukul 14.00 atau jam 2 siang hari ini Semangat terus untuk voting Bunda Lesti Syarat dan ketentuan, yang pertama kalian harus follow Instagram hip500, yang kedua like postingan yang ada foto bunda Lesti, dan yang ketiga tulis nama Lesti dan sertakan hashtag World 2022 di kolom komentar. Yuk semangat terus untuk keluarga Konoha. Mudah-mudahan Bunda kejora mendapatkan predikat sebagai nominasi artis paling ngehip. Kemudian juga persahabat ya kita lihat momen spesial untuk warga Konoha Diunggah oleh Kun Sandal Putih pilar Saat awal Bunda Lesti nemenin Papa Bi main bola Dan tentunya kemarin malam nemenin nonton bola Masya Allah banget ya Kita pasti memang terharu dan pasti bahagia juga Masya Allah mudah-mudahan untuk rumah tangga Leslar, Sakinah, Mawadah, Warohmah, bahagia terus. Semoga selalu dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik. Kita lihat juga persaba di kalimat komentar, banyak tanggapan dan respon yang diberikan. Di antaranya dari akun Instagram Halimah 6902, terharu tambah bahagia dan sayang sama mereka, insya Allah. Ada juga persabab tanggapan lain dari akun happy Unscoresop 070 tujuh mengatakan awal nemenin masih sendiri dan dipanggil dede sekarang nemenin udah berdua dan udah dipanggil bunda, masya allah mengikuti perjalanan les dan lar dari awal pdkt sampai sekarang udah punya abang el bahagia terus ya les lar family kalian idola aing tersegalanya versi aing wow luar biasa bahagia dan bangga begitu banyak doa dukungan dan support yang diberikan untuk les lar family Kemudian juga persahabat kita lihat nih di Unggahan Bunda Lesti yang memposting video mendapatkan undangan dari MS Glow. Yang akan tentunya diadakan tanggal 15, tepatnya undangan untuk merayakan ulang tahun MS Glow yang ke-6. Masya Allah bukan kaleng-kaleng persahabat ya, undangan yang diberikan oleh Bunda Lesti Kejora. Ini membuat kita bahagia dan langsung diberikan lewat astronot persahabat ya. Ini undangan spesial untuk Bunda L yang tentunya akan memberikan kejutan spesial di acara ultahnya MS Glow yang ke-6. Dan pastinya kita semua persahabat yang penasaran dengan penampilan Bunda L, apalagi memakai gaun cantik dan indah, Masya Allah, pastinya bakal wow banget nih acara MS Glow, bakal pecah kalau ada Bunda Lesti kecerah. Kita lihat juga dukungan dari orang-orang baik, salah satunya dari TV3Karlina yang memberikan tanggapan. Masya Allah, semoga dilancarkan ya sayang. Begitu bangga banget ya kepada T. Fitri yang selalu saja men dengan tulus. T. Fitri persahabat ya, emang orang baik. Selalu ada, selalu mendukung, selalu mendoakan juga untuk Lesti dan Rizky Bilang. Mudah-mudahan, persahabat, Bunda El dan Papa B selalu sehat. Amin. Dan selanjutnya, persahabat, disimak juga nih ada kabar yang membuat kita geram kembali dengan para netizen yang selalu saja syirik dan selalu berkomentar tidak baik kali ini diunggah oleh akun fanbase lawan underscore aing ada salah satu netizen yang komentarnya tidak baik persahabatia ya, khusus komentar kepada Rizky Bilar di sini persahabatia ya, nama akunnya Babang Cepong ini nama akun haters dan netizen yang selalu jinyir kalimat komentar yang diberikan tuh suami tahu penjahat aneh penjahat kok dibela penuh penjara sambil emot ketawa dia bersahabat. Kita lihat juga kalimat yang diunggah oleh akun lawan underscore Aing sehat-sehat ya mbak, Allah maha mengetahui setiap apapun yang kita keluarkan. Baik dari ucapan, tulisan, dan tindakan, hati-hati bersahabat -hati ya orang-orang yang selalu syirik, yang selalu berkomentar tidak baik, apalagi sampai menyakiti hati orang lain. Jadi, hati-hati bermedia sosial. Bersahabat ya, yuk sama-sama kita support, kita dukung, dan mudah-mudahan kita semakin kompak dan solid selalu mensupport idola kesayangan kita. Dan berikutnya juga persahabat ya Ini kabar yang sangat membahagiakan sekali Alhamdulillah persahabat Ibu Rosmaladewi untuk visanya sudah jadi Wow, setiap terbang ke Jepang nih persahabat ya Alhamdulillah Masya Allah Kita lihat slide kedua nih persahabat ya Udah nyiapin bakso buat keluarga datang dari Indonesia Ibu Rosmaladewi pengen makan bakso buatan anaknya Masya Allah Mudah-mudahan lancar, mudah-mudahan selamat ya, sampai tujuan untuk keluarganya Papa Bilar. Kita lihat juga kalimat caption yang dituliskan oleh Angkun Leslar City. Masya Allah, Happy Holidays, Ibu sama Papa di Jepang. Sehat-sehat selalu Papa Daniel bersama keluarganya di Jepang. Amin ya Rabbal Alamin. Masya Allah, doakan yang terbaik ya, mudah-mudahan bersahabat. Keluarga Leslar maupun Lesti Bilar Itu selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan Kemudian juga persadabat ya kita lihat di beberapa tanggapan komentar Salvat dengan kalimat komentar yang diberikan dari Al-Fatih sayang panda bunda Lihat di story Inka Nova tapi nggak ngerti maksudnya gimana Saya selalu ibu di Jepang tahun depan Leslar nyusul Amin, Masya Allah banget ya doakan saja Mudah-mudahan Leslar bisa nyusul ke Jepang Dan kita lihat juga persahabat Di unggahan Bunda Lesik Kecur Masya Allah banget ya Walaupun lewat jalur iklan tetap terlihat sangat cantik Dan tentunya membuat warga Konoha bahagia Berkah, barokah, dan selancar Apapun yang dilakukan oleh Leslar Amin Kita juga masih menunggu cidukan Dan kabar terbaru berikutnya Jangan kemana-mana para sahabat terus ikuti channel Youtube Diva TV yang akan terus memberikan info-info menarik dan terbaru dari Lesti dan Rizky Bilar tentunya. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Bangin ucapkan Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.